Jangan berbanyak. Udah saudaraku, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Tiada wisata yang tak usai. Cukup sampai di sini, jumpa kita bareng bersama New Palapa. Barangkali ada kegilapan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai. Jumpa.